Assalamualaikum halo teman-teman semuanya ketika kita membuat cerita dengan mengupload video di Facebook maka untuk durasi yang ditampilkan hanya 15 detik saja padahal untuk durasi dari video kita mungkin lebih dari itu ya nah untuk bisa memposting video di cerita lebih dari 15 detik maka ada cara yang bisa kita lakukan dengan mudah silakan simak videonya langkah pertama di sini kita harus menggunakan sebuah aplikasi yaitu Messenger Aplikasi ini merupakan aplikasi dari Facebook juga ya. Seperti ini, Messenger. Kemudian seperti biasa, kita login menggunakan akun Facebook yang ada di Facebook yang tadi. Berikutnya sekarang kita pilih salah satu kontak yang ada di Messenger itu. Kemudian kita tap ikon gambar. Lalu masukkan untuk video yang tadi. Nah ini untuk durasi videonya 44 menit ya. Kemudian di sini tidak usah kita kirimkan. Di sini kita pilih edit saja. Kemudian di sini kita pilih cerita Anda. Setelah itu pilih Oke. OK. Nah sekarang untuk videonya diupload ke cerita di Facebook dan untuk durasinya akan sesuai dengan durasi video. Jika durasi video ini 44 detik maka untuk video yang diposting di cerita pun akan menjadi 44 detik. Kita tunggu. Oke untuk video tadi sudah berhasil diposting di cerita. Kemudian kita buka dan bisa kita lihat. Untuk durasinya ini lebih dari 15 detik, dan menyesuaikan dengan durasi videonya yaitu 44 detik. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memposting video pada cerita dengan durasi lebih dari 15 detik. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.